mantap lo bang oh i can, apa nih? <tuk> main hp bae baikin nih bentar momski, dengar lagi nanti latim aku nilainak menang ini kau nih main hp terus hari-hari ke. <tuk> Ayo buang sampah sana <tuk> iya momski <tuk> lemak-lemak main game, saya buang sampah ngomong apa kau tadi? sana buang sampah goceh-goceh pula iya iya ma. Sini kau, Bang. Sini kau. Nah, nah, nah, nah. Laju, laju, laju. Hmm, tadi Hari yang untuk kau. <laughs> Pele-pele, -pel -pel -pel -pel. Game lagi, game lagi kau hmm. nih Cara gawain apa. hari jengok HP. Tak berkesudahan. Astaghfirullahaladzim, Mamski. Kamu ini kejam sekali. Saya ini anakmu. Bukan orang lain. Tidak seharusnya kamu bicara seperti itu. <tuk> nah inilah akibatnya teman main hp otak tidak normal lagi sana buang sampah tuh tiap hari aku ya, mau sampah terus setiap persaudahan kan kau cuma bisa buang sampah buang sampah sana iya bunda kanjeng ratu mahameru ngap lah budak ini dari kemarin ngomong aku terus oi oh iya ngapo-ngapo kau nih ngapo dari kemarin ku perhati kenyingu aku cak itu nian ga apa yuk jujur lah ngapo? apa baju aku kok ya? bukan yuk, yuk jadi ngapo kau sama itu aku nginap melo ayu main game, boleh dak? lah apa? yuk-yuk aku pengen cak ayuk-cak itu nah main game aku nyaduh nah, anak hp diunjuk ayahku cuma aku tidak terti main kenying cak manu yuk Oh, mah itu, sini sini wajar baik kau tidak pacak main game cak aku HP kau tidak kate koneksi internet sudah pakai masuk ke rumahku be tapi yuk, pada sampai nih cak mana yuk bawa lah cepat nah kalau kau nak main game cakku kau harus konek dulu HP kau dengan internet pakai wifi di rumahku be yuk pada sampai nih cak mana lah kau ini ngapuk kau bawa sini tarik tarik sini sini sini oh boda nih kebanyaan Kau klik training, mulai nah, ya Nah terus disini hmm. kau pilih senjata Astabiru'laladzim, ya Allah okay, okay. Udah Udah, gini kok, okay. yuk Pala pandai, pala pandai udah nyumbuh live streaming? Saya ngomong tuh kan? Nah iyo weh, tapi... Wifi di rumah yuk kan kenceng Jangan dimain, tidak ngelek-ngelek Mana pulau Ayu heboh, pasti Rami yang nonton Nah bentar juga sih, baik kita nyumbuh Payo Mamski! Tadak, aku ada hadiah untuk Mamski! Dapat dari mana kak weh? Jadi Mamski aku tuh selama sebulan belakang ini aku tuh live stream game Mamski. Nah jadi aku beli ke hadiah ini untuk Mamski. Terima kasih. Ke depan aku tuh pengen jadi professional gamers Mamski. Jadi aku bakal upgrade wifi kita jadi 100 Mbps. Nah untuk tagihan yang sudah kebayar galo! Tuh baru anak mama. Terima kasih Mamski.